Wow, lihat teman-teman Wih, banyak sekali mainannya Wow, lihat Wih, kotor sekali teman-teman Wih, kita bersihkan bareng bareng teman-teman Wow, wow, lihat Ada permainan mandi bola di sini teman-teman Wow, lihat Banyak sekali bolanya Wih, keren Kita cuci bareng bareng teman-teman Kita cuci di permainan mandi bola Wow, lihat Wih, bolanya warna-warni teman-teman Wih, keren Kita cuci dulu teman-teman Wih, banyak sekali mainannya Kita cuci yang dari sini dulu teman-teman Wah, lihat Besar sekali Kira-kira apa ya Kita cuci dulu teman-teman Wow Banyaknya. Wih Wow, lihat Ternyata ada mainan truk es krim teman-teman wow lihat wih besar sekali wow kita simpan dulu teman-teman wih kita simpan di keranjang dulu teman-teman nanti kita mainkan bersama-sama wow masih banyak teman-teman wih ada yang kecil wow kira-kira apa ya kita cuci di mainan mandi bola teman-teman wow Wih, lihat Sudah bersih teman-teman Ternyata ada mobil polisi teman-teman Wow, warna biru Wih, keren Kita lanjut lagi teman-teman Wah, ini apa ya Besar sekali Wow, lihat lumpurnya banyak sekali teman-teman Wow, kita cuci dulu Kira-kira mainan apa ini Wow, lihat teman-teman Wih, ada kereta api teman-teman wow lihat ini kereta api kau teman-teman wih keren sekali kita simpan dulu teman-teman wow kita lanjut lagi kita bersihkan yang ini dulu teman-teman wow kecil sekali teman-teman kita cuci teman-teman wih ternyata ada motor GP teman-teman wow motor balap keren kecil sekali kita lanjut lagi wih ini juga kecil teman-teman kita bersihkan wow bolanya banyak sekali wih apa kira-kira Wah ternyata ada truk derek teman-teman wih keren warna kuning Wow lihat sudah banyak teman-teman mainannya -teman. masih banyak lagi yang belum dicuci Wah ini seperti kembar teman-teman Wow, kira-kira ini permainan apa ya? Kita cuci bersama-sama teman-teman Wih, bayang. kita Kita cuci di mainan mandi bola teman-teman Wih, lihat Wah, kotor sekali Wih Wow, lihat teman-teman Ada dua pistol teman-teman Yang satu warna merah Yang satu warna kuning teman-teman wow keren kita simpan dulu teman-teman kita lanjut masih banyak mainan yang kotor teman-teman kita ambil yang kecil dulu wow kotor sekali kita cuci wow segar sekali teman-teman airnya bersih wih lihat ternyata mobil balap teman-teman wow warna kuning wih keren kita simpan dulu teman-teman Wih, masih lagi teman-teman. Kita ambil dulu. Wow, lihat kecil sekali teman-teman. Nih. -teman. Kita bersihkan di mainan mandi bola. Wow. Wih, lihat apa ini teman-teman? Wow, ternyata truk tangki teman-teman. Wah, keren. Masih kotor. Wih, keren sekali lanjut lagi teman-teman, wow jauh sekali teman-teman. kira-kira ini apa ya? hari kita berburu teman-teman. wow, wih, sudah ternyata. wow lihat, ternyata ada mobil polisi teman-teman. wih warna putih, wow keren. lihat, keren sekali. kita kumpulkan di sini teman-teman. wah sisa dua teman-teman. Kita ambil satu persatu buat dicuci teman-teman Wah ini apa ya Kita langsung lanjut teman-teman Seperti jasa Kita cuci di mainan Mandi bola Wow Besar sekali Wah lihat Wih Ini namanya hewan buaya teman-teman Wow -teman. oh, besar sekali teman-teman. Wih, keren. Kita taruh di sini dulu teman-teman. Wih, tinggal satu. Kira-kira ini apa ya? Wow, besar sekali. Kita cuci dulu teman-teman. Wow, besar sekali teman-teman. Wih Wow, lihat. Ternyata ada topeng teman-teman. Wow, lihat Seram sekali Wih, keren Kita lanjut Wah, ternyata Sudah habis teman-teman Mainannya sudah kakak cuci semua Wih, lihat Banyak sekali teman-teman mainannya Wah, sudah bersih semua Akibat dicuci Di permainan mandi bola teman-teman Wow lihat Sudah bersih Waktunya Kakak pamit. Sampai jumpa di video kakak berikutnya, teman-teman. Wow, dadah teman-teman.